Ya, ada atau? Uh, ya, bagaimana apa, ya? apa? Saya kesini nih, membawa dua orang anak Mereka, bertemu, Mereka sudah tahu kan Masih Sudah, Atau Kali kok banyak semerapatku. Dan sekarang baiklah, apa yang tahu orang ini? Oh, Tidak. ini kamu ya, Saya yang kontak Dia adalah kok ini. Apa tahu gimana? Saya Di mana Ayah kamu ada di tempat rahasia di tempat sudi shoki Dua hari lalu, bapak melihatnya di sana Sepertinya beliau bekerja di sana Siapa kalian? Ada keperluangan apa kemarin? Saya ingin bisa di sini ya, pak Boleh kan? Tentu saja boleh Tapi maaf anak-anak ini tidak bisa masuk Di sini tempatnya orang dewasa Tapi mereka ini tanggungan saya ya pak Saya tidak bisa meninggalkan mereka Ya om, tahan di mau orang lain benar -benar. Ya om, kami, masalah, ya om Baiklah, Nanti mohon sekali lagi ini jangan ada di sini ya Ayah, Om oh, Apa kaya Ada apa ini ribut-ribut? Dua, dua orang mengaku sebagai anak cinderwara itu. Oh, jadi kalian anak kakiku. angin apa yang membawa kalian kemari? Aku ingin menyebut ayahku. Haha, <tuh> menyebut ayahmu? Jangan ngawur kau bocah. Ayahmu sudah kalah dalam pertandingan di show ini, dan sesuai perjanjian, dia harus bekerja di sini tanpa mulai kemana-mana Tolong ya, Om bebasin aku, Tiko Hmm, oke, okay. aku akan membebaskan Ibu, tapi dengan satu syarat, bawakan kemari pesoki yang paling tangguh, dan besok dia ke aturan. Aku tidak perlu membawa pesoki yang paling tangguh itu, karena aku yang akan melawanku. <laughs> mana mungkin gak usah aku mengalahkanku. Om takut ya, dengan saya juga pesoki lho. Sudah om, berikan ikutlah sama itu. Takut. Tak ada kata takut dalam kamu seorang Erwin, kata. Baiklah, aku akan melawanmu. Tapi jika kau kalah, kalian semua harus bekerja di sini sama dengan ini. Baiklah, ya, aku setuju. Aduh nak, jangan lega dong. Jangan kata-kata ayam. Kalian pulang saja, Erwin. Biarkan mereka pergi. Diam Toni ko. Sepakatan sudah dibuat, tak bisa lagi dibatalkan tidak ayah ayah tenang saja karena aku akan menanggung dia dan membuat ayah pulang aku akan membuat ayah Balerin. Aduh hmm. Pak Aldo Sudah-sudah Kalian tidak usah kaget seperti itu Sebenarnya Aku sengaja mengikuti kalian Aku ingin melihat muridku Davin mengalahkan kakakku yang sombong itu Loh, jadi Om Edwin ini kakaknya guru Jadi Pak Aldo sudah tahu sebenarnya Kalau Om ada di sini Kalau soal itu, aku juga baru tahu dari Pak Cahayama kalau Liko disekap di tempat judi sogi Dan satu-satunya tempat judi Sogi Yang dimana lagi selain di tempat ini Tadinya Aku ingin mempertemukan kalian berdua Yavin dan Bang Erwin Di sebuah pertandingan sogi. Tapi siapa sangka Tanpa campur tanganku Kalian bisa bertemu dengan sendirinya Takdirlah yang mempertemukan kalian berdua Dan takdir pula Yang menjadikanku menjadi pemilik tempat judi sogi ini apa maksudmu, aduh? Bang Erwin, Bang Erwin, jangan pura-pura lupa kamu, Coba ingat perjanjian kita dulu. Jika tak salah, oleh siapapun itu, kau akan menuruti apapun permintaanku. Dan permintaanku cuma satu. Aku ingin menjadi pemilik penuh dari tempat judi Soki ini. Oke, okay. tempat ini sekarang jadi wilayah, aduh. Ini semua tidak bergerak ya? Ayo kita pulang Ayo, Kita pulang. Riva, ayo. Siapa bilang kalian boleh pergi dari sini? Guru, apa sih yang kamu mau? Kalau kalian ingin keluar dari sini, kalahkan aku dulu dalam pertandingan suatu. siap aku akan lawanmu, Pin kamu udah kelelahan biar aku aja yang lawan. Jangan bercanda kamu Pak, aku gak bercanda percaya deh sama aku. Oke Pak, aku percaya sama kamu, berdoalah demi kita. Terima kasih Pin. Oke, silakan duduk. Sekarang kami udah boleh pulang kan, pak? Ayah! Diana! Kak Diana! Maafin ayah anak-anak Sudah membuat jalan susah Terus, kalian gak apa-apa ya? Yang penting kita sedang ke kolam ini. Baik, kita lanjut. kita pulang.